Serang, Humas Metesen 5 Serang-Serang, mengawali rangkaian agenda penerimaan peserta didik baru PPDB, Ems Negeri 5 Serang mulai melakukan sosialisasi kepada calon peserta didik baru. Agenda sosialisasi PPDB dilaksanakan hari ini, Rabu-Tanggal 2 Juni 2021. Sosialisasi awal PPDB ini dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru yang dilaksanakan di Musola Al-Muhajirin Metesen 5 Serang. Sosialisasi yang dihadiri oleh 122 calon siswa dan siswi baru disampaikan beberapa informasi diantaranya adalah pembagian surat keterangan penerimaan, pembagian blanko surat pernyataan orang tua, wali dan peserta didik, dan rencana persiapan mat sama yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2021 mendatang. Dalam informasi dan sosialisasi disampaikan juga bahwa seluruh calon siswa dan siswi Metesen 5 serang dinyatakan lolos ke tahapan penerimaan selanjutnya. Dengan tetap menerapkan protokol COVID-19, kegiatan ini dilaksanakan mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 11. Seluruh peserta sosialisasi sangat antusias dengan arahan yang diberikan, mereka pun menyambut gembira dengan wacana pemerintah akan mengadakan kembali sistem pendidikan secara tatap muka pada semester awal yang akan datang. Ups.